Oke, bertemu kembali dengan saya di The Mul Channel ya Hari ini saya pulang uh, ke kebun Ada kelapa, ada pisang, ada nangka muda Dan nanti akan saya jual ke warung ya <tuh> Tidak banyak, tapi alhamdulillah rezeki kita hari ini. Itu untuk cabenya, sekarang belum mulai. Masalahnya di tempat kami adalah dataran tinggi, sekarang masih musim kemarau, belum bisa menanam apapun itu. ya Jadi, kita hanya ambil tanaman yang sifatnya tahunan. Ini ada pisang, ada kelapa, ada nangka muda. Untuk nangka, nangkanya kita ambil di depan rumah ya. <tuh> Oke, okay, di ini kawasan saya. Pinangkanya di sini nih. Jadi yang uh, dekat dengan pohon kita bungkus yaitu kita berongsong orang jawa bilang nanti bisa untuk kita jadikan masak yaitu nangka itu di atas Dan untuk yang jauh-jauh dari pohon itu nah, sekarang ambil. kita akan susun ya di sepeda Oke sekarang kita Susun satu persatu Mulai dari Nangka muda Nanti ini akan Saya uh, Kirim Ke warung makan ya Untuk sayur Harganya berapa Kita pun enggak Pikir yang penting Daripada tidak terpakai daripada busuk karena kalau dibiarkan begitu saja yang jauh dari pohon dia akan disengat oleh lalat buah akhirnya busuk dan tidak berguna daripada nggak kemakan saya jual sedapatnya duit ya. Sekarang pisangnya kita susun di atasnya. Nanti kita akan tali. penyusunan sudah pun selesai ya sang tanduk sang kawak kelapa siap berangkat ke warung ke warung makan ya oke kita berangkat setelah jalannya ya, menurun tajam di bawaan saya jadi tidak bisa pegang kamera karena sendiri saya skip dulu ya nanti kita kembali di tempat penjualan Ya, sekarang saya lanjutkan perjalanan menuju tempat penjualan yaitu di warung makan jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa dukung kami dengan deng cara deng deng di subscribe ya like dan komen dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa